Nomor satu di bawah ini yang bukan termasuk organ reproduksi pada wanita adalah uterus. Uterus, uterus, uterus itu tempat rahim itu. Ya, yeah. jadi tahu dulu organnya gambarnya cuman kalau cewek. Nah, becak gambar Fokal. ini ovarium menghasilkan ovum mengalir ke oviduk, tuba palopi tempat kaget fertilisasi nunggu dia jemputan ovum tuh. Nah, kalau dia dibuat sperma baru dia nempel di uterus. eh terus tuh, nah lainnya rahim peranakan. Tuba palopi itu sama dengan oviduk. Kalau ovarium indung telur nah kalau skrotum lokasinya di cowok eh pembungkus testis nah tuh ya yeah. lanjut deh nomor 2. akbar majelar berikut ini adalah fungsi placenta kecuali Zat makanan dari induk ke embrio lah, zat sampah juga sekaligus. Ya. Mama Lindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman karena ada darah, ya. Ini leukosit perang sel darah putih. Ya. Nah, estrogen dan progesteron ini, ini dihasilkan oleh Dari ovarium ya. Nah dari ibu ini, bukan dari si placenta. ya. Plasenta tuh nama lainnya tembuni ya, Baso awamnya. Oke lanjut deh, nomor tiga. Si Tia, baca Tia. Berikut ini yang termasuk penyakit menular seksual atau PMS adalah dengue, filis, herpes, HIV. Okay. kalau yang A salahnya DPD, de berdarah denggi tipes salah sakit perut itu DPD ini yang ada bental-bental merah, ya. Bental merah, tipes tuh. Saro mak masuk tapi abinya, guys, ya. Kamu aneh tuh kak, kalau sakit tipes tuh kayak. Jadi ini kalau menela tipeosa, ya. nah bakteri ini ada di dalam makanan, ada di dalam namun Kalau kamu banyunya kurang mateng, kamu minum, nah masuk ke dalam mulut. Nah kaget Dio mengalir ke dalam lambung, nah, ke usus eh. Nah di ususnya jadi bisul. Kamu pernah ada bisulan di? Oh, di, di pernah. Gak pernah ada? pernah bisulan? Boleh bersih terus eh. Siapa? Siapa yang pernah bisulan di rumah? Nah oh, pernah oh. nonton bisul besul itu kan merah kalau Para... beda dipes lagi, Cak mana, Kak? tengah-tengahnya bisul Cak mana? tengah-tengah bisul ada warna-warna kuning, kan? nah, kalau kamu cucu cus, au pecah, nanti si kuningnya luar nanah nah, nah. kamu bayangin, kalau nana di kulit rasanya, Cak mana? lengket, kan? iya, panas itu tipes, nih, nanahnya ada di dalam perut nah, apalah yang terjadi? lah missing Nah itu lah kalau tentang tipe jadi dia gak saluran cerna tipes tuh, eh bukan PMS. Kalau yang C ini salahnya TBC, TBC ini tuberkulosis, batuk berdarah biasanya, lebih dari tiga minggu, sistem pernafasan Eh, ada yang minangkasi nih penyakit-penyakit ini. Eh, penyakit -penyakit IP? Kalau TBC itu cuman apa kak? kak? TBC itu eh dia tuh jadi dari dahak tuh nah. Cak kamu nonton film-film covid ini, dia harus Bermasker Jadinya dari dahaknya itu TBC itu kumannya dia hebat. Dia kalau kamu misalnya kuman biasa kamu kasih antibiotik kamu sisilin mati dia langsung. Kalau TBC ini kebal loh. Ibaratnya kamu kalau HP itu ada anti gores Oh ya ya Jadi, kamu harus ngancur ke si Antigores ini. Untuk antibiotiknya, mangkonya dia baca, Ngobatnya obatnya enam bulan, Al antibiotik biasa seminggu. Ini dia hilang ya, tuberkulosis tuh. Nah, itu beda TBC dengan bakteri lain ya. Jadi, dia jadi TBC tuh, itu, itu gak usah batuk sesak, habis itu turun berat badan dia tuh, Keringat dingin, malam eh. Ya. Turun berat badan sekitar nan dua minggu, 3 minggu, ya. Dia kalau TBC itu kronik, enggak mungkin sehari dua hari baru kena. No. Nah, itulah kamu dulu masih kecil di imunisasi BCG, ya. Pencegahannya. Kamu tengoklah di tangan kanan kamu tuh ada bekas suntikan nah, itu bekas segi biasa oke okay, paham hmm. paham, nah. paham paham nah itu persistem organ hmm. Nah lanjut ya. Nomor 4. Uh, Ripky, baca lagi. Perkembang, perkembang biakan vegetatif alami melalui. Vegetatif artinya tanpa kawin. ya. ya? Berasal dari induk tunggal. Ya? Nah kalau yang A ini salahnya okulasi nih. Buatan ya, eh? setek juga buatan ya, geragi umbi lapis tunas. Nah, benar ya, eh? Nancangkok cangkok juga buatan ya. Oke ya lanjut deh, nomor lima ya. ojorah oh, macam-macam lima macam-macam penyerbukan berdasarkan perantarannya diantaranya adalah oh. nah ini tak harus tahu bahasa Latin nih ya. kalau insekto artinya serangga kalau auto penyerbukan sendiri Terus ada ornit, ornit nih ornit burung. Kalau gaito nih tetangga, hybrid, hybrid nih asal katanya silang. Penyerbukan silang. Pemecah Kalau hidro banyu, air. Kalau antro manusia. anemo tuh angin rasanya anemo anemometer kan mengukur angin jadi kalau anak perantara tuh yang ngebantunya siapa? Yeah. kalau yang sendiri tetangga penyembuhkan sendiri, penyembuhkan tetangga, penyembuhkan hibrid itu berdasarkan lokasi dari si mahkota dan putih benang sari ya. putih benang sari Oke lanjut deh. nomor 6 ya. Eh. Akbar, Pak Jo. 6. Persilangan antara tanaman apel manis tinggi atau UUKK dengan tanaman apel masam pendek atau UUKK menghasilkan keturunan F1. Tanaman apel manis tinggi jika sesama F1 disilangkan, maka perbandingan fenotipe keturunan kedua adalah baconyo jangan u k k u besar u besar k besar k besar besa. itu manis gi tinggi jadi kapitalnya disebut bar ya yeah? kalau kayak ujian nisan apa sama guru kalau dia masam pendek berarti u kecil u kecil k kecil k kecil nah itu ya eh. jadi sebenarnya dia adalah persilangan jenis dihibrid ya yeah? Eh, kalau di hibrid itu pasti dia 16 9, 3, 3, 1 kalau kamu udah apal terpaksa ini nah, u besar ke besar, u besar ke kecil u kecil, ke besar, u kecil, ke kecil nah, di langka, ini bikin 4x4 lagi. Nah, namanya kalau pacak di apal balak lebih kecil eh, lebih mudah kamu lebih cepat ujian ya apalapun bikin tabel 16 ico ini kalau ujian lagi pilankan dah cat nilai ya bikin tabel 16 ico ini Yang penting jawaban benar ya makanya harus dihafal hafal diibrit sembilan tiga tiga satu ya besar besar kebesak kebesak besar besar kebesak kebesak kekecil bikin itu sampai 16 ico Yeah. nah itu kalau sampai dan u kecil u kecil k ke kecil k ke kecil, nah sikok-sikok kalau tidak hafal paling yeah. kamu harus tahu bahwa sembilan tiga itu berarti kakek dia u besar u besar u nya ada yang besar sama kanyo ada yang besar ya. 9 ekoknya tuh u besar. Ada u besar, ada ka besar. Jadi dia pasti manis tinggi. Tigo ekoknya dio manis. Tapi pendek. Tigonya lagi dia asam tapi tinggi. Sikonya dia buangan yang nah, sudah masam pendek. Untuk nah, S9, eh, 3, 3, 1. Oke ya. ya, lanjut deh Nomor 7. Tiak jo Seorang laki-laki buta warna, bajanya apa? XCB, color blind. Ya? Bahasa Inggris, buta warna atau XCBY oh. itu kromosom ya? oke, okay. seorang laki-laki buta warna XCBY menikah dengan seorang wanita normal XX. Maka, presentasi kemungkinan keturunannya adalah: jadi, kita bikin tabel persilangan, nih, buta warna laki-laki laki-laki itu pasti XY X, C, B, Y Dia CB-nya ada di X. Enggak di Y karena buta warna itu pola X-linked resesif. nama teori itu Nah, pola pewarisannya X terpaut kromosom X, gitu, Ya. Jadi kaget X, XCB Y dengan xx, nah ini bikin persilangan tabelnya tadi. Nah, ini ada dua kali dua jadi empat, eh, xcbx. Nah, ini carrier wanita carrier heterozygot eh, terus XY, anak wanang normal, anaknya normal, kalau cuman kaget betinanya dia 50% carrier, eh. jadi wanita normal care 50%, laki-laki normal 50%. Normal care itu X, C, B, e, normal. Laki -laki X, normal laki-laki X, Y. Nah, kamu harus tahu dulu, kalau laki-laki, kromosomnya X, Y. E. Perempuan itu X, X. Harus apa, ya? Eh. Perempuan. Nah, itu teorinya, ini teori kromosom. Nah, nomor 8. Nah, Baca. Ripki. nomor 8 ki, Baca ki. Akbar melah, aja, Ya, ya. Dua muatan besarnya 12 Apa aja itu, Kak? 20 N. 12 mikrokolom. mikrokolom dan 24 24 kolom Jika besar gaya Coulomb yang dialami kedua muatan sebesar 7,2 N maka jarak kedua muatan tersebut adalah Yo, jadi mikro kolom itu berarti seper sejuta ya. jadi domos F itu KQ1Q2 per R kuadrat ya. F nya 7,2, K nya 9 kali 10 pangkat 9 mikronya nya ke 10 pangkat 6 ya Nah, R kuadrat jadi kakek kecil ke 7,2 bagi 9 0,8 12 bagi 0,8 15 jadi kakek R kuadratnya 15 kali 24 10 banget 360 360 per 1000 0,36 jadi 0 60, ya. 0,36 0,6 maksudnya. 1224 ya. Sudah benar ini. ya salah nyeta. Ya. Oke lanjut eh, Nomor 9 eh. Jor Amin Ya. 9 Perhatikan pernyataan di bawah ini Satu muatan listrik yang sejenis akan saling tarik menarik Dua muatan listrik yang tidak sejenis akan tolak menolak Tiga jika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton maka benda akan bermuatan negatif Empat, suatu benda yang eh suatu benda akan bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron pernyataan yang bernilai benar adalah oke jadi sejenis tarik menarik Tuh, ya. yang tak sejenis sejenis uh, salah jenis, tolak menolak maksudnya Ya, tarik kalau tidak sejenis maksudnya muasir negatif tidak sejenis tarik menarik ya satu dua salah berarti elektron lebih dari jumlah proton elektronnya bersifat negatif ya, ya benar betul tiga betul empat betul ya. untuk positif hmm. betul lebih banyak proton tuh ingin positif ya. Tiga dan Selanjutnya, nomor 10, si Akbar. Wajibar. Sebuah baterai pada kutub-kutubnya dihubungi pada terminal lampu. Pada kuat arus yang mengalir pada lurus 2A dan lampu dinyalakan selama 5 menit. Maka muatan listrik yang telah melewati lampu tersebut adalah... Arus itu satuannya ampere, 2 ampere, waktunya arus itu I simbolnya, 5 menit itu T-nya, 5 menit 300 detik, nah yang ditanya muatan, muatan ini Q-nya, rumusnya Q itu I kali T, 2 ampere kali 300 second, jadi 600 satuannya kolom ya. Oke, okay. yaitu apa ya, ke rumus segitiganya? Isomanan kiperti. Oke, okay, sebelah saya lanjut. Tiap wajah nomor sebelas, jika arus 2 ampere melalui hambatan 0,5 ohm maka beda potensian pada potensial pada rangkaian tersebut adalah Oke, rumusnya apa tuh ingat 6, eh. rumus VIR VIR jadi dikali ke harus kali R nya harus 12 R nya 0,5 setengah dari 12 6 jadi Salah ketik Oke lanjut ya, 12 ya Ripki, baca ki Juara apalah Baca juara Ya kak 12 tarif harga Energi listrik per KWH adalah Rp eh, 1.500, setiap hari TV di rumah Budi menyala rata-rata 4 jam. Jika TV dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 450 volt dan memakai arus listrik sebesar 2 ampere, maka biaya pemakaian energi listrik per bulan adalah? Oke, jadi kita cari dulu biaya per perharinya. Kalau dia rata-rata tipe -rata, oh, TV 24 jam, TV ini berapa watt dia? 4, dikali wattnya kita kita dulu dulu 4, 4, 4, 450 450 volt 4, 2 ampere 2 900 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, nah beok berarti 4 3600 What hour atau 3,6 Kwh itu per hari ye kan dia ngomong sebulan berarti di ke 30 terus ke perkawihannya 1500 Jadi 5400 3 330 162 eh 162.000 jadi nah, itu eh jadi hitung dulu yang sehari baru ke dengan 30 eh Oke ya, lanjut eh 13 eh Yes si C Akbar macam Bicara cuman magnet kecuali hmm. biomagnetik Itu malu Dia magnetik Kacik biomagnetic Itu kalau Vero itu kuat Para magnetik Itu lemah Dia magnetik tidak sama sekali Menarik nah, nah, Itu hafalannya oke lanjut deh 14 si Rizky jawara tidak jawara 14 sudah 14 ya ibu membuat jus mangga dengan menggunakan blender ya penghantar penghantar dalam blender di hari listrik 600 mA berada dalam Amper, medan ya. magnetik 300 tesla. Jika besar gaya Loren yang timbul adalah 144 N maka panjang pengantar yang digunakan adalah rumusnya rumusnya ya E B L bil bil bil, bil. Nah, itu. 300 tesla, 600 tesla inya 600 mili jadi 0,6 ampere dibagi 1000 ya L-nya berapa tahu sama dengan 3 bagi 144 48 eh. 48 bagi 60 aja deh. jadi ini 0,8 meter ya eh. jadi dikali 100 untuk jadi senti 80 Senti. Oke. oke lanjut deh 15 jumlah lilitan primer berbanding sekunder 3 banding 5 tegangan sekundernya itu 600 nah ini rumusnya jadi lilitan dan tegangan berbanding lurus jadi kalau nak nyari primer 600 bagi 5 120 kali 3 360 B ya deh. Kira nyot deh. C si... tiak ya, jawab aja. Nomor nah. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan tempe adalah Rizopus ya. Eh? Tempe itu Rizopus sama Aspergillus 20 eh? Ini apa? Eh? Mau tidak mau harus Oke. 15 soal dulu Be. Belum nak ujian ya. Di sekolah ya baru peman. Ya, mengira Cek lagi. Dui. Ya, oke. Ya jadi Oke. selesai. Ketiga lah. Eh. Hmm. Okay.